Ya, iklim kerja jadi kondisi iklim kerja yang kurang sesuai suhu yang terlalu panas atau dingin yang menimbulkan masalah terhadap kesehatan tenaga kerja iklim kerja panas umumnya lebih banyak menimbulkan permasalahan bagi negara tropis seperti Indonesia di mana suhu dan kelembapan sudah rasa relatif tinggi permasalahan kesehatan dan ketidaknyamanan bekerja yang ditimbulkan oleh iklim panas, yang tidak terkendali dapat meningkatkan kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas. Suhu ekstrim, yang dimaksud dengan suhu ekstrim adalah suhu tinggi, lingkungan tempat kerja panas, atau juga suhu rendah lingkungan tempat kerja yang dingin. Contoh, suhu panas, yaitu tempat peleburan logam, suhu dingin untuk cold storage, Sumber pemakaran panas tempat kerja di luar ruangan bisa berasal dari panas matahari, lingkungan kerja luar atau outdoor, work seperti pertanian, konstruksi, pertambangan terbuka, pertamangan terbuka, eksplorasi minyak, perikanan, perbaikan jalan, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan kerja di dalam gedung, in the work seperti pengecoran logam, industri plastik atau logam atau gelas atau karet atau keramik, peralatan listrik, pembuatan makanan, dan sebagainya. Jadi sistem kerja, cuaca kerja dan tekanan panas. Cuaca kerja adalah keadaan iklim lingkungan kerja yang merupakan perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara dan suhu radiasi. Sebagai akibat dari pekerjaannya, baik dari peralatan maupun aktivitas tenaga kerja, Kombinasi keempat faktor ini dihubungkan dengan produksi panas oleh tubuh, disebut tekanan panas. Pemaparan panas yang berlebihan disertai dengan panas metabolisme sebagai akibat aktivitas, peker, aktivitas kerja. akan menimbulkan tekanan panas atau heat stress. Tekanan panas ini disebabkan oleh faktor iklim, suhu udara, kelembapan, kecepatan gerak udara dan panas radiasi. Non iklim itu panas metabolisme, pakaian kerja dan tingkat aklimatisasi. Keseimbangan panas pada kondisi normal tubuh manusia mempunyai mekanisme pertahanan tubuh yang relatif konstan Pada 37 derajat celcius sebagai akibat keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh Karena metabolisme dan pertekanan panas antara tubuh dengan lingkungan Panas tubuh yang berlebihan akan dikeluarkan oleh tubuh melalui sirkulasi darah Dalam tubuh yang berfungsi sebagai pendingin dan penguapan melalui pengeluaran keringat suhu tinggi lingkungan tempat kerja yang panas suatu proses produksi di dalam industri sering memerlukan suhu yang tinggi yang diperoleh dari suatu sumber panas seperti dapur peleburan baja dapur peleburan gelas dapur pembakaran keramik dan lain-lain energi panas dari sumber dipancarkan secara langsung atau melalui permukaan peralatan dan mesin lalu masuk ke lingkungan tempat kerja yang bersuhu lebih dingin Hal ini menyebabkan suhu udara tempat kerja naik Iklim atau cuaca di dalam tempat kerja berubah dan menimbulkan tekanan panas yang akan diterima oleh tenaga kerja sebagai beban panas tambahan Pengaruh buruk untuk tubuh manusia Panas dipancarkan dari tubuh ke sekitarnya dengan cara konduksi, konveksi, dan penguapan keringat serta radiasi Darah membawa panas dari dalam tubuh ke kulit di mana panas dapat dihamburkan ke sekitarnya Kecepatan panas yang dihamburkan dipindahkan ini tergantung kepada keadaan lingkungan, sebaliknya panas dapat dipindahkan dari lingkungan ke tubuh dengan radiasi dan atau konveksi. Konduksi adalah perpindahan panas dari partikel yang satu ke partikel yang lain yang saling berhubungan dalam keadaan tetap tidak bergerak. Misalnya perpindahan panas dari kulit ke udara, agar perpindahan panas dapat berlangsung terjadi, maka suhu udara harus lebih dingin dari suhu kulit. Konveksi adalah sirkulasi udara di atas kulit yang dapat meningkatkan kegiatan pendinginan. Contoh, penggunaan kipas angin secara terus menerus, continue akan menggerakkan udara dingin yang lain ke arah kulit dan mendorong atau memindahkan udara yang telah hangat oleh pengaruh kulit untuk meninginkan tubuh. Angin dingin atau angin sepoi-sepoi juga mempunyai pengaruh meninginkan tubuh. Penguapan itu cara pendingin tubuh dilakukan dengan menguapkan keringat yang ada di permukaan kulit Kecepatan penguapan untuk mendinginkan tubuh ini umumnya menjadi lebih besar karena dipercepat dengan konveksi atau kecepatan kegerakan udara yang melintasi kulit. Apabila kelembapan udara rendah, maka penguapan terjadi dalam jumlah besar, absorpsi uap air ke dalam udara menjadi besar, mempercepat pendinginan. Sebaliknya jika kelembapan udara tinggi, maka penguapan yang terjadi sangat sedikit sehingga pendinginan berjalan lambat. Saat hari-hari panas dengan udara lembap tekanan panas lebih besar, daripada hari-hari panas dengan udara kering faktor-faktor kritis yang mempengaruhi dari jenis pendinginan atau penguapan seperti ini yaitu suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan gerak udara radiasi itu perpindahan panas dari benda yang panas ke suatu benda yang lebih dingin yang ada di sekitarnya dalam suatu lingkungan tempat kerja, perpindahan panas dengan cara radiasi umumnya tidak memerlukan media panas dipindahkan melalui suatu ruang sedang benda-benda yang benda-benda tidak saling menyentuh antara yang satu dengan yang lain contoh, panas dari keta uap atau dari matahari dipindahkan ke benda-benda yang ada di sekitarnya tenaga kerja dalam keadaan bahaya dan dapat menderita sakit yang disebabkan oleh panas suhu udara lingkungan tempat kerja naik sampai batas tertentu suhu lingkungan lebih dari suhu tubuh pendinginan secara konduksi, konveksi, dan radiasi berhenti dan terjadi penyerapan panas dari lingkungan ke tubuh dalam keadaan suhu dan kelembapan tertentu bangunan panah akan terhenti suhu tubuh mulai naik akibat tekanan panas dari lingkungan seimbangan panas, bila lingkungan sekitarnya lebih dingin daripada suhu tubuh maka panas tubuh akan dipindahkan ke lingkungan sekitarnya apabila suhu lingkungan sekitar tubuh lebih tinggi dari suhu tubuh maka tubuh akan menyerap panas dari lingkungan pada umumnya panas di dalam tubuh adalah tetap keseimbangan panas diatur oleh tubuh melalui pelepasan atau pengambilan panas ke atau dari lingkungan persamaan keseimbangan panas sebagai berikut M plus minus R plus minus K konduksi plus minus minus K konveksi plus minus respirasi minus E sama dengan plus minus A kilokalori per jam dimana M sama dengan panas yang dihasilkan oleh proses metabolisme R itu adalah panas yang dipancarkan atau diabsorpsi dengan jalan radiasi. Konduksi adalah panas yang dipancarkan atau diabsorpsi dengan jalan konduksi. Konveksi itu panas yang dipancarkan atau diabsorpsi dengan jalan konveksi. Respirasi itu panas yang dipancarkan atau diabsorpsi dengan jalan respirasi atau pernafasan. E itu panas yang dipancarkan oleh penguapan keringat. A itu adalah jumlah panas yang ditimbun atau yang dilepaskan dari tubuh. Mengingat Peranan panas konduksi dan panas respirasi sangat kecil, maka dapat diabaikan, sehingga persamaan keseimbangan panas dapat disederhanakan sebagai berikut: m plus minus r plus minus k konveksi minus a sama dengan plus minus a kilokalori per jam. Di dalam persamaan keseimbangan tersebut banyak variabel variabel yang termasuk di dalam perubahan panas antara tubuh dan lingkungan sekelilingnya. Ada beberapa variabel yang dihubungkan dengan fungsi fisiologis dari organ tubuh seperti kapasitas untuk mensirkulasi darah ke kulit menyesuaikan terhadap panas kemampuan seseorang untuk berkeringat dan sebagainya sedangkan variabel variabel lingkungan akan termasuk suhu udara sekelilingnya kelembapan udara, cepat gerak udara tekanan uap air dan panas radiasi semuanya ini memainkan peranan yang sangat penting efek pemaparan iklim kerja adalah gangguan pada pekerjaan tidak jaman panas itu tenaga kerja mengeluarkan banyak dehidrasi, loss NHL sehingga dehidrasi Gugungan kesehatan, yaitu kepala pusing, perut mual, cepat lelah, mata berpunang-punang. Efek iklim kerja panas terhadap kesehatan, heat rash itu gejala, yaitu ruang-ruang pada kulit terjadi akibat pengumuran keringat yang terhambat. Heat rash biasanya dianggap tidak terlalu serius, tetapi dapat menimbulkan masalah bila terjadi infeksi, penanggulangan, menjaga kulit tetap kering dan mengobati infeksi dengan salep antibiotik, syncope itu gejala keadaan pingsan atau hampir pingsan yang disebabkan oleh berdiri terlalu lama pada posisi tetap di bawah sinar matahari langsung atau dapat juga di lingkungan panas. Berdiri tetap menyebabkan aliran darah terpusat pada tubuh bagian bawah. Penanggulangan seseorang yang menghalami syncope harus dibaringkan pada tempat yang teduh dan diberi minum air. Heat stroke atau sunstroke, pengatur panas kepada pusat pengatur panas di otak, gejala, kulit panas, kering, merah, debam tinggi, dan pingsan. Kemungkinan penyebab belum beraklimatisasi, bekerja terlalu berat karena meningkatnya performa kerja. Penanggulangan menurunkan suhu badan dengan kompres atau dibungkus dengan selimut dingin. Heat cramps itu kerja berat dalam waktu lama dan terpapar panas yang tinggi, banyak kehilangan keringat, NACL, kejang otot dan perut terasa sakit. Penanggulangannya memindahkan tenaga kerja dari lingkungan panas, banyak diberi minum. Heat exhaustion itu terjadi karena cuaca yang sangat panas dan belum beraklimatisasi, banyak keluar keringat, suhu badan normal dan subnormal, tekanan darah menurun dan nadi lebih cepat, Lemah dan pingsan. Penanggulangan pakaian dilonggarkan, bila suhu rendah korban harus pakai selimut, istirahat dan beri minum dan makan yang cukup untuk penyembuhan. Miliaria, kalian sebagai akibat keluarnya keringat yang berlebihan. Cara penilaian panas itu suhu basah alami, kelembapan, WBGT index, ISBB, White Book and Globe, Temperature index, index suhu basah dan bola suhu basah alami dan kelembapan, suhu basah alami SBA 24 derajat celcius sampai 30 derajat celcius suhu nyaman SBA 24 derajat sampai 26 derajat celcius, kelembapan 65% sampai 90% parameter WBGT ISBB itu suhu basah alami dengan termometer suhu basa suhu udara kering itu dengan termometer suhu kering, suhu udara dengan termometer suhu klub kecepatan gerakan udara dengan skala termometer kelembapan itu dengan Sikrometer. Alat ukur iklim kerja yaitu stress monitor lingkungan, personal stress monitor. Penentuan titik pengukuran atau titik pengukuran ditentukan pada lokasi tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Waktu pengukuran dilakukan tiga kali dalam delapan jam kerja yaitu pada awal shift kerja, pertengahan shift kerja, dan akhir shift kerja. Rumus ISBB itu indoor atau outdoor with no solar load, ACGIH, ISBB in, sama dengan 07 kali WB ditambah 0,3GT, outdoor with solar load itu ISBB out, sama dengan 07 WB ditambah 0,2GT ditambah 0,1DB, di mana WB itu suhu basah alami, transsensius, yaitu suhu yang diukur dengan termometer yang dibasahi dan ditiupkan udara, GT itu suhu bala atau suhu radiasi derajat celcius yaitu suhu yang diukur dengan termometer bola atau glob termometer DB itu suhu kering dalam derajat celcius yaitu suhu udara yang diukur dengan termometer iklim kerja pengukuran TWA, rata-rata ISBB WBGT1 dikali T1 nambah WBGT2 dikali T2 ditambah sampai dengan WBGTN dikali TN dibagi, hasilnya nanti dibagi dengan T1 tambah T2 tambah sampai dengan TN berdekat remos ini digunakan jika area tempat kerja berbeda dengan tempat istirahat Permenaker trans nomor peraturan 5 garing men garing 2018 tentang 3 lingkungan kerja itu standar ada nilai ambang batas ya, NAB iklan kerja sbb yang diperkenankan, jadi dibagi menurut pengaturan siklus waktu kerja, lalu juga dengan kategori laju metabolit. ada rendah, sedang, berat, dan sangat beratnya. sbb ini diukur dalam satuan derajat Celsius. kategori laju metabolit itu pembacaan atau interpretasi dari nilai ambang batas iklan kerja harus diikuti dengan pengamatan laju metabolit sesuai jenis pekerjaannya. Ya, contohnya ini dibagi ya, kerja kantor, ahli tukang atau ahli atau tukang terjuru. Dan yang dibagi macam-macam lagi, pekerja kantor ada kejaringan dengan duduk, administrasi petugas kursian, apa tukang ini dibagi lagi menurut bahan yang diolahnya, laju ini diukur dalam watt per meter persegi. Ya, jadi semakin berat pekerjaan itu semakin tinggi ya laju metabolisme berbanding lurus. Ya. Nah ada dari pekerja gratis, pertanian, lalu tas, dan lain-lainnya. Ini dikategorikan lagi no itu istirahat, satu berat jemput runner, dua sedang, tiga berat, empat sangat berat. Dan ini ada rata-ratanya ya. Lalu mengenai suku panas, teknisnya mempercepat ventilasi penyedotan udara atau exhaust fan, water spray, suplai udara segar atau ventilasi, isolasi sumber panas atau metal isolasi penerima. Untuk medis, itu pemeriksaan kesehatan, pra, periodis, dan spesifik, aklimatisasi, dan pemberian tablet NAC-L dan Kemudian untuk administrasi, batasi waktu pemaparan di tempat kerja panas. Sesuai ketentuan NAB, penerapan siklus waktu istirahat, work rest cycle, penyediaan air minum pada tempat yang sesuai, penyediaan tempat keistirahat dengan temperatur nyaman, melakukan aklimatisasi terhadap panas, APD itu penggunaan pelindung diri yaitu menggunakan topi, pakaian, serung tangan yang mampu melindungi terhadap panas dan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Suhu dingin itu suhu udara dan kecepatan gerak udara merupakan faktor Dua faktor iklim kerja di dalam lingkungan tempat kerja yang berpengaruh kepada pertukaran panas antara seseorang dengan lingkungan. Suhu rendah juga dapat menimbulkan berbagai masalah, banyak jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkungan tempat kerja yang bersuhu dingin. Tempat-tempat kerja dengan lingkungan yang bersuhu rendah ditemukan di industri-industri makanan yang dikemas dan dibekukan atau industri pembekuan antara lain untuk daging, udang, ikan, dan sebagainya. Reaksi fisiologi yang pertama terhadap tekanan dingin, cold stress, adalah mempertahankan atau membuat agar tubuh tetap hangat. Dalam kondisi seperti ini, alat pengatur suhu tubuh hipotalamus akan mengendalikan mekanisme pelepasan panas dari tubuh ke lingkungan. Tujuannya untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap 37 derajat celcius, yaitu dengan mengurangi aliran darah, sirkulasi darah ke permukaan kulit. Hal ini berarti akan memperlambat pelepasan panas dari tubuh ke lingkungan, jadi darah akan ditarik lebih ke dalam. Tenaga kerja yang bekerja di lingkungan tempat kerja dingin, umumnya akan kehilangan panas tubuh secara konveksi melalui permukaan tubuh yang terbuka, kaki, tangan, dan lain-lain. Apabila tubuh secara terus menerus kehilangan panas, tanpa disadari tubuh mulai menggigil dan akan meningkatkan kecepatan metabolisme. Hal ini merupakan tanda adanya tekanan dingin atau cold stress dan merupakan peringatan pertama dari tanda-tanda hipotermia. Reaksi saat terasa menggigil, reaksi manusia yang pertama untuk mencegah pemanjangan terhadap tekanan dingin ya. Yang berlebihan yaitu mencari kehangatan seperti memakai baju rangkap, berapi hapis untuk isolasi selama pemanjangan tekanan dingin, cold stress, sepatu tahan dingin, sarung tangan tebal, topi tahan dingin, dan penutup telinga. Bahan pakaian yang dapat digunakan untuk isolasi termasuk katun, wol sutra, nilon, dan polyester. Selain itu bisa juga dengan meningkatkan aktivitas mempercepat gerakan dan mencari tempat yang lebih hangat. Mengingat suhu kulit, suhu tubuh lebih tinggi daripada suhu udara lingkungan tempat kerja, maka panas dari tubuh akan dipancarkan dari dalam tubuh ke lingkungan. Apabila jumlah panas yang dilepaskan dari tubuh ke lingkungan tempat kerja lebih besar dari jumlah panas, metabolisme yang dihasilkan suhu, maka suhu tubuh bagian dalam dapat turun sampai di bawah normal. Kurang ke-37 derajat celcius Peralatan yang digunakan termometer suhu, animometer, equivalent temperatur suhu dingin, ya. ada nanti di data, kecepatan angin dalam meter per jam apakah tenang apakah tenang sampai dengan 40 meter per jam, kecepatan yang lebih itu ada beberapa dampak tambahannya, lalu nanti diukur suhu aktual dalam derajat celcius mulai dari 10 derajat celcius sampai dengan minus 51,1 itulah derajat yang sedikit berbahaya sampai sangat berbahaya dan itu ada transport dapat terjadi di seluruh titik ya. Ini ada jadwal kerjanya, Untuk setiap kerja 4 jam Jadi diatur nanti Bagaimana periode kerja maksimal dan jumlah istirahat Untuk setiap suku itu berbeda-beda Lalu pengendalian secara umum ini training, pemantauan tempat kerja, medical surveillance, special control, pembatasan waktu kerja, dan APD